Halo selamat datang di teman curhat kamu bareng aku Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Hubungannya antara uh, bakat dengan karir, oke? Okay. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi kan karir itu kita ngambil general bidang pekerjaan ya. Kayak misalnya digital marketing. Digital marketing. Terus misalnya kita ambil contoh grafik desain pekerjaannya. Or kita ambil pekerjaan yang sama deh ya. Copywriting. Copywriter. Nah, si copywriter ini punya aktivitas yang namanya yang namanya copywriting. Nah, di sini kita bagi dua, eh, ada bakat berbakat. Di sini nggak nggak ada bakat. Oke, kita ganti warnanya jadi warna hijau. Nah, orang dengan orang yang berbakat sama orang yang nggak ada bakat atau nggak berbakat. Itu nanti yang bedanya itu ada di trial, trial ke berapa dan hasil. Biasanya orang yang berbakat ini antara satu atau sampai sepuluh trial gitu ya. Ini hasilnya udah oke. Okay. Oke okay, gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau fokus si orang berbakat ini ngerjain copywriting di 1 sampai sepuluh trial pertama itu hasilnya udah oke okay. hasilnya udah oke okay. engagementnya naik terus si objektif dari tulisannya itu bisa tercapai dengan relatif lebih mudah gitu oke okay. ini tuh tercapai relatif lebih mudah Nah, biasanya orang yang nggak eh, ada bakat Nggak berbakat Untuk di bidang copywriting ya Kita ngomongin di bidang copywriting nih Biasanya Butuh lebih dari Seenggaknya mulai dari Baru bisa kelihatan itu dari 5 sampai 15 trial misalnya Gitu Jadi kalau orang berbakat sekali trial Atau sampai maksimal 10 kalian Dia udah bisa adab bahwa Oh aku harus ngerjainnya kayak gini kayak gitu Kayak gini kayak gitu gitu Nah tapi kalau misalnya yang gak berbakat itu 1 sampai 5 tuh Kemungkinan besar masih blank Dan 5-15 trials mungkin baru bisa paham. Ini nggak pasti ya. Nggak pasti si jumlah trialnya. Nggak pasti. Tapi yang jelas yang berbakat butuh lebih sedikit trial. Yang nggak berbakat butuh lebih banyak gitu. Dan baru setelah 5-15 trial ini baru hasilnya oke okay, gitu. Hasilnya. Duh, sorry sorry, wait. Hasilnya oke, okay. dan ini ini belum tentu juga hasil apa namanya si objektifnya bisa langsung tercapai gitu, tapi tercapainya relatif lebih sulit. Oke, jadi trialnya kemungkinan besar lebih banyak 5-15 kali trial, baru hasilnya oke, dan objektifnya tercapai lebih sulit, gitu. Relatif lebih sulit, karena bakat pada akhirnya di sini akan mempermudah mempermudah ketika lakuin aktivitasnya gitu aktivitas copywriting ini dengan bakat kamu akan merasa jauh lebih mudah untuk menyelesaikan aktivitasnya. That's it apa yang kamu pelajari coba tulis di komentar. Oke. Okay? Thank you guys for watching dan langsung aja subscribe terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.